Baik selamat siang sobat irseh Hari ini kita akan ajak kalian untuk menyaksikan bagaimana sih Serunya pelepasan peserta didik kelas 12 angkatan ke-14 ya Di SMA Al-Maisyaroh Randuagung e, Biasanya pelepasan dan perpisahan siswa merupakan agenda rutin di SMA Al-Maisyaroh yang Biasanya dilaksanakan setiap tahun setelah semua proses pembelajaran selesai atau setelah ujian nasional dilaksanakan. Oke, prosesi wisuda diawali dengan kirap wisudawan wisdawati dari Balai Desa Salak menuju panggung wisuda dengan iringan hadroh. Oh ya, jadi ingat acara besar yang biasa diselenggarakan setiap hari kemerdekaan RI ya? karena di sini para siswa tidak hanya akan melakukan kirap, tapi juga menghibur masyarakat dengan pertunjukan-pertunjukan keren seperti tari, pencak dan lain-lain. Sobat RC, akhirnya rombongan kirap tiba di lokasi acara dengan disambut lantunan selawat. Selain sebagai ajang silaturahmi antar siswa dan para guru dan staf, ya, acara ini juga sebagai prosesi pelepasan siswa yang telah menyelesaikan masa belajarnya di jenjang sekolah menengah atas. Para siswa-siswi nantinya akan kembali ke orang tua dan masyarakat sebagai sosok pribadi yang lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak dalam menentukan masa depannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Acara wisuda dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran sebagai wujud penghormatan yang tulus bagi para tamu undangan dan bapak ibu orang tua peserta didik yang hadir. Dan juga wujud harapan agar para wisudawan-wisudawati mendapatkan kesuksesan ke depannya. Dilanjutkan dengan paduan suara dan para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya, termasuk kita ya. Oke, okay, Sobat RC. Sekarang, selamat menikmati ya penampilan-penampilan dari adik-adik SMA Al Mesarah. sesi wisuda berlangsung dengan hikmat hingga selesai, dilanjut dengan penyerahan wisudawan wisudawati, pembacaan puisi, dan foto-foto bersama. Ini nggak boleh ketinggalan ya foto-foto ini. <tune> <tune> <tune> Ada satu momen di mana eh, saya dan kameramen RC Media itu terbawa suasana ketika... Uh, di momen ini ya, ketika di momen ini nggak kerasa air mata jatuh, mungkin terbawa suasana yang sedih kayak ini, sedih, bahagia dan haru, pokoknya berbaur deh segala perasaan di sini. Mm, kok jadi dramatis begini ya? Untuk itu nak, di depan kalian, silakan kaki ibu kalian yang selama ini sudah digunakan untuk melangkah, melangkah untuk putranya. Maka untuk berjuang mencarikan nafkah bagi puteranya Silakan dibasuh sebagai bukti tanda bakti kalian kepada orang tua kalian ambil kaki ayah, ambil dengan lembut nak pelan nah. ya, ambil dengan pelan lembut yang penuh kamu kasih bisa. saya selembut yang anak-anak mampu selembut yang anak-anak bisa kaki itu nak yang sudah berjuang untuk kalian Ini lumrah ya, dimana ada pertemuan pasti ada perpisahan, dimana ada cerita di situ, ada sebuah kisah. Begitu pula dengan para siswa, kalian mulai diterima di SMA Alam Asharoh dalam keadaan penuh harapan, mulai dari proses penerimaan peserta didik baru. Dan pada hari ini, hari dimana harus berpisah dengan bapak, ibu, guru, serta teman-teman kalian. Mudah-mudahan. Ilmu yang kalian pelajari selama 3 tahun ini di SMA al bisa menjadi pegangan, bisa menjadi penyambung titik sehingga menjadi suatu garis, garis keberhasilan jalan hidup kalian ataupun bisa menjadi anak tangga yang kuat dan kokoh untuk menaiki tangga berikutnya. Untuk selanjutnya kalian harus pergi lagi menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita dan mimpi-mimpi kalian. Sekali lagi, selamat kepada para wisudawan-wisudawati SMA Al-Masyarah Randu Agung. Semoga senantiasa diberikan kesuksesan dan masa depan yang cerah. Baik, itu dulu Sobat Irse. Salam.